Pada hari ini, 91 tahun yang lalu, pemuda-pemudi Indonesia menyatakan untuk menjaga keutuhan NKRI, sampai terciptalah tiga kalimat yang menggetarkan jiwa.